Jadi kalau belan -belan matur, umat paling selamat, itu paling sambat namun umatnya kan Nabi Muhammad Shallallahu oh, sehingga Allah menjawab redaksi tentang umatnya Nabi itu rari umatnya Nabi mulai jilik dilatih Allah muhola, batun, Sehingga misalnya ono cerita Nabi Musa, itu ngerti wudet anak geni ini. Terus orang kgeni anak Dawah ini, ana, buka faklak nakalai. Aku itu pengiraan Iyo ora ana mati nabi terus darani geni iku pangeran. Ya. Mercos iki kandhane Allah mu kholafatul Allah. Ya. Supaya ana umat nabi barokah ulama Baru kiai iku benah. Mbok ana cerita saka Quran piye Mbak. Nak Musa roh pangeran rupa geni, sing geni ku muni ini ana rabbuka khala. Nah, ya Musa ini ana rabbuka khala. Iyo ora ngarang darani geni iku. Geni iku napa? No ba? Pangeran. Yes, Iyo semono pengiran ketemu Khalafatul Belha. Sono crito koke misale Kadi Nabi merot ning langit. Terus ketemu pengiran. Yu ora ono mati Nabi dareni Allah ning ning Allah ora buta lan, langit sing buta. Daris Jeremy Muzzali. Pokoke mati Nabi ku paling selamat. Ana cerita ana Allah iku bersinggasana ning aras. Aras terus Allah bertakhta ning kursi. Iora umat Nabi bangun Abu Ghuqursi, mereka Imam dari Imam Muzdalifah, umat Nabi yakin kursi gaweani pangeran, aras juga gaweani pangeran. Artinya Abu sedurungin gawe aras gawe kursi, yuwes dari pangeran. Jadi Abu rapi bergantung aras, rapi bergantung kursi. Tapi aras di kursi sim bergantung dengan ini kudroya Abu Sulthan Abu Batallah disebut Allahul Ilaahilah Wal Hayul Koyum, ane Koyum yang berdiri sendiri. Molane aku seneng, coro aras roh tanggali, tak tanggali, dan dan bentek nak wujude, ku anyar roh rakotim, mm -hmm. sayang roh roh senyarto tuh, roh roh senyarto tak tanggali, bentek toro, nak wujude, ku bakal adab ni, wujude, ku bakal adab wujude, tak usi orang, orang ape, molane kafea kidalisuna, wal anpo seni, <hesitation> wondem dago, <hesitation> wal arswal kursi, wusumal kolamu, wuakpe iku ora ana dadi Allah, tapi Allah gawe nunjukno kudrone. Terus wong kok ndelok kudrone Allah, lewat ciptane Allah. Tapi rano kaitannya kaitane bahwa itu menjadi kebutuhane Allah Subhanahu wa taala. Kok mereka semua itu wujud badal agam, wujudnya sawise ora ana. Ya wujude sawise nalika nawa hu alasi amak. Allah ketika ada, ada ada sesuatu pun bersama dengan Allah Apa liyane kabeh wujud badal ada menyucut gak jalan. Anisani wanton tidak itu itna corok buka Musa anitilka Muhammad Zalimin. Terus Nabi Musa ketemu pangeran anak Beni nego neturi Saina. Terus bareng pala mata jalur huril Jabali Jala guna apa? Dakaun semua macam macam semata Nabi semua kaya yakin Allah mukallaqatul lil hawati. Sius orang orang orang itu bingung nasroni, nasroni pun parah. Tak sama tak cerita nih. Asal usulnya murtad itu nasron. Nabi Isa itu orang Bethlehem Anggapnya Jerusalem Berarti Palestina Di Palestina itu sebuah para-para ke Arab Saya hmm. sama anak Allah Anggapnya Palestina para-para para ke Arab Berarti anggapnya kawasan timur, tengah Yunani iku Barat, Eropa Yunani iku Eropa Sejuruh masa, Yunani itu ono si Aristoteles, ono Plato, macam-macam. Iku -macam. berpikir Logos Kalau ada kitab Al-Milalwanihan Ada lah, kitab hitam berpikir log logio logus nah uang Arab darani al ak akhlul awal logika pertama akhirnya mereka terbiasa nak darani oh, allah itu logis logis itu arat arat itu sifat keagungan butuh dan itu fisik akhirnya uang nak sing berpikir jenius disebut logis disebut logis suwe-suwe bareng oh yuk pikiran uang Yunani jadi nak darani filsafat u akal awal aneh mereka mendewa log mendiwadiwakan logologi logika logika nggak mungkin salah. Suwe-suwe zaman sempurna nabi isa. Terus pikirane wong yunani itu merap nasrani. Nak ngono sing allah ibu bersemayam nih. Yesus. Mertu allah butuh Butuh sing ditemple. Lana adi sunnah ya ora sunnah tok kabeh umate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garane Allah kudzat. Nagat berarti Allah ada sifat rupane kudro irada. Wong nasrane ora garane Allah iku sifat. Terus sifat iki bersemayam ning ya pertanyaannya berarti durung ana iso berarti Allah bergentayangan entan rongono ngone. Kan tetiane <laughs> <laughs> terus Allah raiso mereka sifat orang raiso padahal Allah, Allah samsur yang persifatan Taufid, pertama jika Allah, Allah udhat, sing wajib wujud pertama disebut disifati dan Allah koyak lo koyak logos nempel ngingedi itu selamat di rumah kanjeng Umatin apa Isa rasalah, muni pengagum Isa tapi sampean musuhe Isa. Perkara Isa ora siap juga terop bengi. <Sessizia> Maneh mulaane wong kudu hormat ulama, lama-lama dihitung hitungan wong pertama ngertiin nek nah, awake zat sing wajib wujudi. Terus Allah duwe sifat kudro hiroda. Nek nah, zat nek nah, duwe sifat berarti Allah nopo? Zat di Allah nopo? Lah terus liyane Allah mesti digawe Allah. Lah nek digawe berarti ora butuh wong tau ora ono. Jika ketika Nabi cerita Allah bersemayam neng aras lugo kursi orang nampak pengaruhnya, karena berarti kursi aras aneh-aneh bergantung neng kursi Allah. Orang apa Allah butuh neng kursi beknabah. Nggak ada si tinali memamut. Nama bugalah kok cerita kursi ini Allah itu sak duri langit bumi arasnya Allah corot dibanding dunia sak isi ini podokarang ini ini. Soh, nggak ada si tinali soh. Bir mubalak menang, uang enggak main ciritom makhluk. Ciritom sih dulu makhluk. makhluk, coroglo bener dengan sipinari. Percobaan enggak ciritom aras berlebihan, seakan-akan aras itu penting sekali bagi Allah. Akhirnya gue suwirai sobek, no Allah tanpa aras. No soalifinmu Amu, lain aja yang bilang makhluk. Ciritom sih gak kena, gak kena. Kebeto, ras ada kebeto. Kebeto, <tuh>, kita marah itu, gue ngalih marah rasanya kan betul misalnya uang cerita aras berlebihan seakan-akan aras itu punya eksistensi yang super yang ya eksistensi yang mandiri yang apa ya apa, sing mandiri singkampo sing butuh mustakil gitu. mustakil lah seakan aras itu aras itu punya eksistensi yang berdiri sendiri suwe-suwe terus keberadaan aras itu koy, koy penting bagi allah Sesuai terus, baik sampai sana. Cara Allah orang-orang aras maghentik, kan sesuai pikiran. Dia tuh, orang sebenarnya orang paling lebih suka mentang. Di tolong kompetisi, terusnya itu nanti kau jadi musik finale. Malah kamu gak terus, tadi, terusnya gini, so sorok menang. atak jizu wasri makhluk yang misah, siapa aras tetap makhluk. Oh ya, foto-foto tiga pangeran, cerita singgah gue gak kena. Kita cerita, toh, obong aras. Arahnya tiga ya Allah tapi ya tiga, tapi cara orang situ, cara apa? Oh kena, terus pokoknya simpul-puluh, paham ya, fahamnya kalau maksudnya, mungkin tiga, tiga, terus orang tapi tapi ya tiga, tapi tetap, paham, itu ahli mesohabat sohabat nanti nggak Nanti ojo sampai uang terjebak nyifati, makhluk ke berbagai. Saya kira, kenapa percaya? Caca gelatnya nyifatin rokok, eh. rokok bersifati berlebihan, uang sih dicemplung, nongkrong, wing bingung, pitung, tahu. Terus gue bayang nongkrong jeruk pi selamat sih, eh. soalnya dia bawa angin, dia gara-gara bayang nongkrong. Caca gue bayang nongkrong, obok, obok gawin rokok, cincin, tapi sehingga gue tetap rok jeruknya sepi, rok tetap meraih song ilahi.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 Kok blok rokok kuat, akhirnya menusul, gue kuat. Nyifati kok monoblok, bro. Ini Fatih, gue gue, hebat. Ngungguang kap waktu gede, kok kuat. Ayo, nanti jalan nomor nusol, ayo ntar rokok, pokok, pokok. Pokoknya, kan gampang kan? Fahmi, fahmi, pokok. Mau lagi, pokoknya nanti fatihin rokok. Rohkok, panas, tapi digawe. Gue, kok, aku, aku adem, mau naik. Terus, kok, saat unik-unik, mau penting. penting, Ibu. Nah, ini penting untuk mengaturakan, karena banyak orang terjebak nyifati makhluk, akhirnya khaliknya jadi korban itu mau muji-muji isa, akhirnya kalau no Allah yang bersemahnya mending isa Lasi, dina, Ali ini adalah trauma dekatnya zaman Nasrani, salah faham Nabi Sinten, isa makanya sudah dipenging, nyifati makhluk berlebihan Mana orang-orang balik, nyifati arah, suwargan, rokok berlebihan sana ini, jisu jisuh anwasri makhlukin nislah mosok kuwe raper ra barbar menyifati makhluk mbok yo nyifati zat sing enggak <tuk> enggak panggatenku penting penemu iling-ilingan nggih gitu. iki sono kathi atinafi musa roh geni terus menawa ini anak robo bukan apa fakla apa na alai ka indaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana tartu ka fastami ilima ki wa inanni ana wallahu la ilaha illa rafaqut ni wa ki misala daro e dikri e ya? kabeh umatega jenab bin angketikan bahwa nabi Musa tidak Allah tanpa coro tanpa huruf tapi nabi Musa faham carane faham dia ya bahwa pangeran Dewa sengatur faham ngisengatur nopo nah Imam Ghazali dua contoh unik masalah Wongi rafaham kok roh arai Imam Ghazali nyontok nolin tapi ini nyun saya tapi buat tampil dok Imam Ghazali Allah udah seng pintar. Senajanto menusau itu raisonompo kalam kodim berkekalamnya Allah. Tetap Allah isomahamno. Kan kalam kodim itu kan gak bisa diterima hadis kita manusia jengin -jen apa hadis kan gak bisa barang hadis lima barang. Oedim. Tapi Allah tetap dua corong menusau Allah isom. Simak bojali nyonton. Tapi ini maaf mungkin menyinggung tapi ini ilmu. Misale jaran, jaranu raro faham. Mau mengani menusau. Ayo jalan, udah faham dia. Mending nih jaran untuk sapi. Tapi menusulku iso membentuk sekian suara atau aturan, misalnya bisnis berarti maju. Buopo, wow, supaya menusulku iso, nyiasati supaya sapi ini, unak, diketar er ini, aku maju. nak ketar er ini, aku ngiri. Ya, tetap ramah, hampir sapi ini, aku itu, kayak orang nak kafan maju. Artinya, menusul lewat akalnya, aku yang ngerti-ngerti iso, nyiasati. Sapi ini akan maju-maju akan mundur. Hmm. <laughs> Apa de iki si kandung balumba ku pinter. Ya ora wis pokoke menusa sing pinter iso ngatur sedemikian rupa ben ikandung balumba anut sing diingin kangen. Lah Allah ya pinter, pokoke ngerti-ngerti Musa iku paham. Ya ora salah paham, wis iku wis ngene korepo. Paham iki lho, Mas. Dikone kok ora paham dari wong usah. <laughs> Ndene lama kok ora ngerti. Paham <laughs> yo sedil. Iso wae hormo. Tapi kunci ini sih toh bagi Nabi, kan jadi tidak teh. Allahulaihsa kami slihi. Saya ini rumuhulafatun bilhal. Tidak semua lugu cetak. Nanti umat nasrani rusak gara-gara meyakini trinitas itu tawakulur. Umat nasrani nggak nampung kalah kan. Nak buat kendaraan itu Tuhan salisusalasa. Kendaraan ya ini Nabohwalmasihkubnu Maria. Nak buatan trinitas kita ya bahu kulur. Sebagian darani Isa itu anak Tuhan. Sebagian darani ini tiga Tuhan itu menyatu kulur kulur. Mengestimulasi dan proporsional Ya Tuhan ya Tuhan, bisa ngomong abduh nabo warosul.